Begini ya. Uh, saya hanya menyampaikan himbauan saja Untuk saudara-saudaraiku umat muslim Janganlah kita itu menghina apalagi menista Umat lain atas kekufurannya Tetapi sebaliknya Siapapun yang berani menghina apalagi menista Akidahmu Jangan kau diam Apalagi takut Memang kita ke masjid itu pakai sendal jepit lusuh dan kain sarung, Tidak pakai sepatu atau baju bagus Tetapi kita adalah semut hitam yang ada di mana-mana Tunjukkan lagi rohmu supaya mereka tahu diri ya. Hari ini kita sudah dengar pernyataan KC yang berbelit-belit Banyak tidak tahu, Allahumma. tidak sesuai dengan fakta yang jelas-jelas telah membelokkan, mematahkan seluruh keterangan para pendukungnya yang di luar sana selama ini memberikan fakta-fakta pembelokan yang secara membabi buta. Bahkan dia sekarang mengaku sakit, kemudian dilanjutkan dua minggu lagi. Apa yang menyebabkan itu? Ya. Jadi uh, saya ingatkan kepada para pendukung. Penista agama yang selama ini membabi buta itu di media saya dengar, saya lihat. Syarat tidak ada lagi yang bisa melakukan menghina atau menista agama Islam. Agama Allahku, Al-Qur'anku, dan Nabi-Ku, Nabi shallallahu 'alayu Ya, Ini adalah reaksi daripada aksi. Anda al dengan berhadapan dengan saya dan seluruh umat Muslim. Di Indonesia yang masih istiqomah, lebih Ya, saya ingat Pak Jenderal izin terkait itu ya. dengan ya. kacau bahwa ada HP di Rutan ya. gitu. Katanya ya. Pak Jenderal yang bawa gitu. Bohong besar. Ya. Mana ada boleh HP di Rutan Bareskrim Tanya sama Kabarreskrim, tanya sama Karutan Barreskrim. Saya itu digeledah di, di digeledah beberapa barang saya, sendok, pisau buat motong itu pun disita sama prokos ya. Anda mau bilang polisi oh, tidak profesional kalau begitu? Okay. Kalau soal itu jenderal katanya kan uh, pas dia mau diperiksa penyidik terus sama jenderal kembali dipukul terus ngancem mau dibunuh. Salah satu. Itu keterangan dia. Nanti dari saksi saya yang tahu. Hmm. Dia banyak bohongnya di sini. atas semua itu. Ya. Ingat saudara. saudara kami udah kantongin beberapa fakta di sini. Silakan. Mau bagaimana? Oke. Okay sampai jumpa ya. okay. hari, hari ini sukses tapi kasih banyak semua ya. kayak orang itulah jadi itulah tadi saudaraku terkait apa disampaikan oleh irjen uh, polisi Napoleon Bonaparte ya. Kita sudah dengar. Ini menurut saya ini sangat luar biasa kawan penyampaian beliau ya, suara jenderal. Ini kan masih jenderal polisi ya. Ini beliau senior saya, bapak saya, abang saya ya yang sekarang permasalahannya masih uh, belum selesai. Kalau kita simak tadi Ya, Apa yang disampaikan sang jenderal yang sangat nasionalis ini adalah bahwa setiap warga negara, seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi yang disuruh penistaan agama, ini adalah makna yang terkandung di dalam apa yang disampaikan oleh sang jenderal. Setiap pemuruk agama apapun agar sibuklah ya ini ini pesan saya ini saran saya agar siapapun di negara ini yang mengakui adanya agama setiap pemeluk agama masing-masing agar sibuklah mempelajari mendalami dan menjalankan ajaran agama yang dianut masing-masing tidak perlu saling menjatuhkan tidak perlu saling menjelekkan tidak perlu kita semua ini sebagai manusia di dunia ini terkhusus di Indonesia ini harus memiliki keyakinan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa kita semua ciptaan Tuhan maka itu mari kita jaga kerukunan antar umat beragama yang muslim, mari kita dalami, pelajari lagi, dalami lagi ajaran agama, islam yang kita yakini dan kita praktek ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun yang protestan, katolik, hindu, buddha, pengucu dan kepercayaan lainnya, marilah kita sibuk semua mendalami, mempelajari ajaran keyakinan masing-masing sehingga tidak muncul seperti kasusnya kece ini akhirnya ya sudah bermasalah ditahan nah, apa yang disampaikan para kalian tadi ya secara general bahwa ya pak kece ini banyak bohongnya sebenarnya kalau kita tonton video-videonya kece kan sudah jelas di situ terkait masalah peristiwa agama Ya, kalau dulu ada lagi uh, ustadz menyerang Kristen, kena juga ya, menjelik-jelikkan Kristen. Akhirnya masuk penjara. Nah sekarang kece ya, yang tadinya dari Islam pindah ke Kristen, menjelik-jelikkan Islam, akhirnya masuk penjara. Jadi ayo kawan, mari kita saling... Menghargai, saling menghormati Karena pada akhirnya semua kita ini akan Mati Kalau saya punya prinsip Saya punya motto Jika kita Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Tuhan penciptalah semesta Maka tentunya Kita tidak boleh Merusak ciptaannya Kita tidak boleh menghina ciptaannya Kita tidak boleh menjelek-jelekkan ciptaannya Namun jika ada ciptaan Tuhan Yang mengajak kita kepada hal yang buruk Maka tidak perlu kita mengikuti Hal-hal yang buruk itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha besar Tuhan yang maha Esa, Adalah pencipta alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya Ini saja kawan Saya secara pribadi mendoakan Sino saya, abang saya, bapak saya Irjen polisi Napoleon Bonaparte Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, Keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal, serta beserta keluarganya. Termasuk kece di sini juga saya doakan, semoga juga diberikan. Kesehatan, keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas. Dan dimurahkan rezekinya, dan kelak tidak lagi menistakan agama. Mereka, NKRI mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.